Selamat datang di channel Pejuang Receh. Pada video kali ini Pejuang Receh akan membahas tentang 11 peluang usaha omset miliaran. Sebelum masuk ke pembahasannya, bantu kami dengan cara like dan subscribe channel kami, supaya maju dan berkembang. Terima kasih. Uang miliaran merupakan jumlah yang sangat fantastis. Namun, banyak juga orang yang pesimis bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Inilah 11 peluang usaha omset miliaran yang mungkin bisa menjadi inspirasi berbisnis kalian. Baru-baru ini sedang marak-maraknya fenomena pengusaha muda Indonesia yang menjadi miliarder dalam waktu yang cukup singkat. Orang-orang biasa menamai mereka sebagai crazy rich atau sultan. Mulai dari artis, pebisnis di bidang kosmetik hingga pegiat saham. Maraknya anak muda yang mampu menghasilkan miliaran rupiah Tentu memicu keinginan banyak orang untuk bisa menjadi seperti mereka. Di zaman yang serba instan dan sangat dinamis ini, peluang untuk menjadi miliarder di usia muda menjadi lebih besar. Lalu apa saja jenis usaha yang bisa menghasilkan omset miliaran? Berikut ini adalah 11 usaha yang bisa kalian coba untuk mengantarkan kalian ke penghasilan miliaran rupiah. 1. Bisnis Skincare Komoditi pertama yang sangat berpeluang, menghasilkan laba miliaran adalah dengan berbisnis skincare. Saat ini, skincare menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi banyak orang, khususnya para perempuan. Bisnis ini sudah terbukti menjadikan pemilik usahanya, sebagai miliarder di Indonesia. Contohnya bisnis Miss Glow dan Scarlet. 2. Bisnis jual-beli tanah. Yang kedua ada bisnis yang sudah tak asing lagi yakni menjadi makelar tanah. Harga tanah yang naik setiap tahunnya menjadi alasan. Modal yang dibutuhkan memang tidak sedikit. Namun, keuntungannya akan membuat bisnis ini layak dilakukan, apabila ingin mendapatkan omset miliaran. 3. Jual-beli emas. Selanjutnya ada bisnis jual-beli emas. Seperti yang kita tahu, emas merupakan barang berharga yang paling cocok sebagai investasi jangka panjang. Harga emas yang tidak pernah turun menjadi alasannya. Sudah banyak pengusaha emas yang menjadi miliarder dengan membuka toko emas. 4. Bisnis snack kekinian. Selanjutnya ada dari bidang kuliner. Membuat bisnis snack kekinian bisa kalian coba untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah yang berlimpah. Keuntungan bisnis snack kekinian bisa dibilang sangat besar. Kalian bisa belajar dari kesuksesan pria asal Thailand yang berhasil menjadi miliarder dengan berbisnis jajanan rumput laut, Tau Kainoy. 5. Bisnis Minuman Kekinian Selanjutnya beralih ke bidang minuman. Saat ini, sangat menjamur bisnis minuman kekinian di Indonesia. Mulai dari minuman kemasan botol, hingga kemasan cup. Ada yang fokus dengan topping jelly, ada pula yang fokus pada varian rasa. 6. Bisnis Pakaian atau Brand Sendiri Selanjutnya, kita beralih ke bidang fashion. Kebutuhan akan pakaian di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Banyaknya orang yang sudah mulai melek fashion menjadi pemicunya. Beberapa bisnis pakaian yang bisa kalian coba. 1. Pakaian Muslim dua, Pakaian Wanita Muslimah 3. hoodie; 4. Setelan jas; 5. Baju Seragam 7. Bisnis Smartphone Selanjutnya dari bidang teknologi, smartphone sudah menjadi kebutuhan primer di era serba internet ini. Dengan menjual smartphone, kalian akan mampu menghasilkan omset yang sangat banyak. 8. Bisnis pelatihan online Selanjutnya, bisnis yang patut kalian coba adalah dengan membuat pelatihan online berbayar. Apabila kalian memiliki kemampuan atau skill di salah satu ilmu, maka tidak ada salahnya kalian membuat kelas online berbayar beberapa jenis ilmu yang sering dijual adalah satu kursus bahasa asing dua pelatihan digital marketing tiga pelatihan mekanik empat kursus menjahit lima kelas menulis sembilan bisnis jual beli mobil kendaraan roda empat atau mobil masih menjadi barang yang cukup prestisius di Indonesia Apabila seseorang memiliki mobil, maka dia bisa dikatakan sebagai orang sukses. Apabila kalian ingin menghasilkan keuntungan yang berlipat, maka bisnis ini patut kalian coba. 10. Membuat jasa pengiriman barang Selanjutnya ada bisnis jasa kurir. Saat ini, kerap muncul banyak ekspedisi baru di bidang pengiriman barang. Mulai dari ninja, antaraja, si cepat, dan lain-lain. Daerah Indonesia yang sangat luas serta memiliki banyak wilayah yang belum terjamah menjadi alasannya. Keuntungan yang bisa kalian hasilkan dari bisnis ini sangat menjanjikan. 11. Bisnis tour travel. Yang terakhir ada bisnis perjalanan atau wisata bersama. Orang Indonesia yang gemar berlibur ke luar negeri bisa menjadi ladang untuk menghasilkan uang. Kalian bisa membuka jasa travel ke luar negeri beserta bimbingan di sana kalian bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat dari bisnis ini demikian beberapa bisnis yang berpeluang memiliki omset miliaran rupiah tentu masih banyak jenis bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan yang banyak akan tetapi 11 bisnis di atas cukup populer dan dikenal di Indonesia